kuning iya yeah. Ah, ini Pak Nanang Ah, nah ini nah ini adalah Pak Nanang yang punya kebun coklat dan bukan cuma coklat saja yang dikembangkan juga adalah padi dan jagung dan ini sudah usia berapa ini Pak coklatnya tidak pisau pisau pisau Barang. Oh, cara memangkas. Nah, lihat ini, kalau lebat daunnya, ada juga cara memangkas supaya tidak membahayakan pertumbuhannya. <tuk> iya, <tuk> oh, <lo>, hai, <what? tuk> <tuk> iya. ngumpul dulu di sini. Ayo kita mendengarkan bagaimana tanggapan Pak Nanang selaku pemilik lahan pemilik coklat. Parang tadi berisik. Parange parang-parange jan mau pulang pada Pak ini tuh. Mana pisaunya tadi? Ke sini dulu mengumpul. Oke, okay, ayo kita perhatikan. Kenapa kita harus, kenapa kita harus pangkas pak? Ini ada memang dibilang penyakit sayang. Iya oh, iya iya. Penyakit sayang itu memang kalau disayang jadi rusak. Memang iya, iya. kita sekolah di dinas dulu bilang ada bilang penyakit sayang. Kalau disayang jadi penyakit. Jadi penyakit. Dipotong, kita rasanya rugi tapi enggak rugi. Uh, uh. Jadi kita perhatikan di dalam tunas air dibuka, ah, tunas Dan air ya. Ini kalau tidak dibuka nanti ini tambah berbuah, tambah retarik, hmm. Jadi sebelum berbuah kita usahakan yang berdiri batan tegas, potong Ini hmm. ini cara pemangkasan dengan kedua ini kalau kita tanam pertama empat tahannya harus ah. dibuka Di sini satu, disini satu harus Iya Kita ini pak tanamnya Jadi tangkai awan itu terdiri dari tiga ya. Coba perhatikan, rata-rata tiga ya. Iya, iya iya Kemudian yang dipangkas adalah cabang air. Cabang air. Tunas airnya. Apa pengaruhnya itu Kalau kita sudah pangkas ketika berbuah. pertama-tama kita senal Kedua tidak terlalu banyak banyak Oh. Kalau anda Seperti itu, ini yang ini ini hasil pengkasan ini Pak. Ya. Kalau pangkas ini ini oh, iya. di lindingan tersengaruh buannya. Iya iya iya. Tidak bisa dikundur di atas. Iya iya iya. harus dibersihkan begini sedangkan ini biasanya 25 cm. Enggak hmm. putih. Oh, ada ada ukurannya. Ada ukurannya. kira ya. rata-rata musuk telak cuma 3 ada Anda bisa Pak. Di, oh, bunga paling bunga. banyak 3 tangkai. Kalau 2 apa-apa ya. Tidak apa -apa. Iya. Utama ya, apa ya? Utama. Nah, kalau ini yang di sana ini berapa tangkai ini, Pak? Ini 4 kebetulan enggak, ini ter dibuka. Oh. Ini, Pak, Akhirnya dibiarkan, tapi nanti akan dipangkas di kan? di di oh. Atau mungkin berpengaruh yang berkembang subur ndak apa, apa lebih indah Oh iya. Ma ini saya sering bilang di sini di sini Kalimantan ini kalau seperti soal disuda kira-kira ini nintas kasih habis hutangnya. Iya. Kata-kata nanam kakao semua. Nanti kalau sudah tahu hasilnya. Satu hektar ini kok ada main-main. Satu hektar kalau tiga kali tiap kurang lebih delapan ratus. rata-rata rasa dua puluh berapa. Buah batang ini dua puluh lebih satu kilo buah dahangnya 20-25 kali-kali-kali-kali-kali memang buah lain ini kan ini belum berbuah batang ini Pak nanti berbuah kali berbuah nanti ini. seperti ini sudah dua kali mulai buah batang ini baru satu kali belum. nah ada lagi Pak <tuh> kalau ini sudah usia tua sampai berapa lama baru kita pemugaran baru apakah seperti sawit direplanting juga baru tanam baru atau ini ditempel cara menempelnya begini artinya batangnya masih bisa dipakai emang eh, masih bisa kalau sudah hidup ini kita tanam iya. lah kita dipangkas ini kalau dipotong. sudah tua ya dipotong Potong. nah itu pembara cara memperbarui ya, begini reikarnasi cara. cuma ini kalau sawit dibatikan terlajarin. batangnya harus Cara, ini namanya sambung sisip ya cara memotongnya ini dilihat yang mana tadi ini di atas yang mana di bawah iya nah, kita kalau begini ya. kan pasti ini di bawah hmm. kita potong gini baru diambilkan telah kita sambung begini. nah ini kalau dirasa kita ini sudah tua eh. atau nah, ada bibit ini. baru pak ya ada ya, bibit sudah baru. ada tunasnya begitu lima cm nah. kita potong ini ini umurnya ini Pak sampai 40 tahun? Oh, iya 40 tahun Sampai ya. 40 tahun? Mungkin kalau 40 tahun ke depan saya sudah dengan boleh sudah tidak ada Udah dibawah puluh Karena usia 43 tambah 40 tahun 83 Ini belum disambung ini Pak kalau sekitar 20 tahun? Ini. Oh, iya belum ya eh. Jadi antaranya ini Pak memang 3 tahun kalau kadar tanahnya memang cocok di sini, Pak ya. Karena enak, dilihat tahu, eh. Iya, Amir. Dilihatnya dia buahnya timbangannya berat. Beda di Sulawesi beratnya di sini. Isinya. Di sini. Ay, makin gue kebanyakan. Music